semudah kelihatannya memasak gula aren hey, aduh kok gosong sih gawat, gulanya gosong jangan oh. semprot deh ibu, ibu Anak ini mana yang mau beli? Udah mau datang, ini mau diambil lagi. Terus, terus ini bisa nggak, Bu, Bu? Ini ini nggak, ini bisa. kosong. Ini nggak bisa dijual. Ini ya. kalau dijual, ini pahit rasanya. Ini udah kosong. Ini mau banget, Bu. Jadi soalnya sambil ngelamun saya udah nggak tahu juga nih kirain udah gitu-gitu aja ibu Aduh maaf banget sih lihat saya udah pendeng nah ini ah. nggak bisa bikin gula ini. pahit ya Iya pahit ini udah gosong apinya kebesaran aduh, maaf banget emang belum bisa bikin gula ya belum bisa kang saya baru. ya udah ikut saya aja nanti saya ajarin bikin gula aren Oke oh, gitu ya ya udah saya ganti baju dulu ya kan iya. ...atau kawung dalam bahasa Sunda adalah tanaman endemik Indonesia. Ada kurang lebih 16.000 batang pohon aren yang tumbuh alami di Jawa Barat. Sayangnya jumlah pohon aren yang mampu tumbuh hingga usia 50 tahun ini terus berkurang. Meski banyak manfaatnya, para petani masih enggan untuk membudidayakan pohon aren. Gimana nih? Udah siap? Sudah kan? Ayo kita jalan. Kabupaten Garut adalah salah satu sentra petani gula aren Jawa Barat. Masuki masa non-produktif dan mati menjadi ancaman serius bagi usaha pembuatan gula aren rumahan di Garut. Pohon aren yang banyak tumbuh di Garut membuat daerah yang terkenal dengan dodolnya ini berpotensi menjadi penghasil gula aren di Jawa Barat. Kaosa lalu memiliki ide untuk membuat produk yang berbeda yaitu gula aren semut atau palm sugar karena dirasa lebih menguntungkan. Kaozan lalu mengajak petani gula aren untuk bekerja sama membuat palm sugar. Ia yakin dengan membuat palm sugar kesejahteraan petani gula aren akan jauh meningkat. Gimana sih yang awal mulanya sampai akhirnya Kaozan tertarik untuk terjun ke dunia gula aren semut? Saya melihat peluang bisnis gula aren. Dan kebetulan Garut adalah salah satu kota dengan potensi gula aren yang besar. Sehingga saya mengajak para petani gula aren untuk memproduksi gula semut, sehingga mereka memiliki penghasilan yang lebih besar dari biasanya. Kang Osang belajar membuat palm sugar dari air nira secara otodidak. Berulang kali gagal, tak membuatnya putus asa. Tak terus berusaha, sampai akhirnya keberhasilan diperolehnya setelah tiga bulan. Tapi perjuangannya ternyata belum selesai. Mengajak para petani gula aren untuk membuat palm sugar ternyata tidak mudah. Mereka bahkan menuduh Osa sebagai penipu yang ingin memperdaya para petani. Iya Pak, iya gula semut, Tang Osa nangkum saya Pak. Oh iya gula semut Pak. Hmm. Pan Abdi mengada gula semut iya gula padat. Hmm. Gula padat itu ya, lakuna lebih banget cepat pisan nih telakuna daripada yang gula semutnya cencaruh karuhan Abdi teh cencerang masalah asal usul no, gula semut itu. Hmm, ya. hmm. Terus gimana caranya Akang untuk meyakinkan para petani gula areng di sini untuk membuat gula areng semut? Dengan kedekatan pe dan pelatihan yang kita buat, akhirnya mereka mau untuk membuat gula semut. Selain harganya juga cukup baik, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Pembuat palm sugar ternyata terbukti lebih menguntungkan petani. Kemarin, Tujuh kelompok tani yang ada di Kabupaten Garut berhasil Kang Osamberdayakan. Pelatihan pembuatan gula semut yang dimulai sejak 2010 Belum terus dilakukan melakukan. untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Ya, para petani dibuatkan kelompok petani khusus untuk petani gula aren, Dan mereka dipasilitasi pendirian pabrik mini dalam rangka mempermudah proses produksi serta menyeragamkan hasil dari gula aren semutnya. Secara bertahap, Osa memberikan bantuan berupa fasilitas pabrik pengolahan farm sugar mini untuk kelompok tani binaannya. Saat ini, baru dua kelompok tani yang mendapat bantuan pabrik ini. Acing Sanjaya adalah seorang petani gula aren binaan Osa. ...tinggal di desa Mekarwangi, kecamatan Cihuri. Dulunya, aceng hanya membuat gula aren... ...dengan penghasilan yang pas-pasan. Harga gula aren yang rendah... ...dan permainan harga oleh para bandar gula... ...membuat nasib aceng tak kunjung membaik. Gula aren di tangan bandar... ...hanya dihargai Rp6.000 per kilonya. Sehari aceng dan istrinya hanya bisa menghasilkan 7 kilo gula padat dan aku dijual sekitar 40.000 rupiah. Jumlah itu masih dipotong biaya produksi dan sewa pohon aren karena aceng tidak memiliki pohon sendiri. Penghasilan aceng pun semakin sedikit. Sekarang kondisi aceng jauh membaik. Gula semut yang dihasilkannya ...dipeli Kang Osa seharga Rp12.000 per kilonya. Oh, enak. Enak, enak banget. Perhari, Acing memproduksi 10 kilo gula semut... ...yang menghasilkan uang Rp120.000 ke dalam koceknya. Aceng juga mengembangkan usahanya... ...dengan memiliki pohon arimnya sendiri. Ia memiliki 30 pohon aren usia. Apa sih lebih tertarik untuk membuat gula aren semut? <tuh> Karena kalau bikin gula padat, harga jualnya murah. Kalau bikin gula semut, harga jualnya mahal. Dan tidak menjual, menjualnya langsung ke garut. Acing membuat gula semut secara tradisional. Pada air nira langsung ia rebus hingga menjadi karamel. Jika membuat gula padat, karamel langsung dicetak. Untuk pembuatan gula semut, karamel yang telah mendidih diturunkan dari api, lalu diaduk hingga menjadi liat. Proses pengadukan membutuhkan tenaga ekstra. Jika tidak terus diaduk, maka produksi gula semut akan gagal. Karamel yang telah menjadi liat kemudian dijemur selama satu hingga dua hari, tergantung panas matahari. Pada proses penjemuran inilah, gula dipecah-pecah menjadi butiran kasar, yang disebut gula semut. Manisnya bisnis gula, kini semakin dirasakan petani seperti aceng. Harga yang menguntungkan dan jaminan pasar, membuatnya semakin optimis, merajuk asa, meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Gula semut yang didapat dari petani pembuat gula, memang tidak sama warna dan aromanya. Kang Osa dan timnya perlu melakukan proses khusus untuk standarisasi. Gula semut tak langsung dikemas, tapi dijemur lagi untuk kemudian disortir sesuai permintaan pasar. Gula semut kemudian disaring, lalu ditimbang dan dikemas. Eh. Ayo, men. Kita lihat proses Nah ini semua semut yang sudah siap untuk dilakukan proses penyaringan uh. ya. Gula ini kan didapat dari berbagai petani nih Kang Terus gimana cara Kang Os untuk menyeragamkan kualitasnya? Gula aren ini diproduksi dari kelompok tani bilik kita dengan memperhatikan empat hal Yang pertama kadar air, yang kedua warna, yang ketiga butiran, yang keempat wanginya semut yang baik sekitar 1 hingga tiga persen. Hal ini berpengaruh pada proses penyimpanan yang bisa bertahan hingga satu tahun. aromanya khas tidak menyengat dan berwarna coklat kekuningan. putirannya sekitar 17 hingga 19 mash atau sekitar 1 mm saja. Kang Osa memproses sekitar 100 kg gula aren semut per hari yang dipelihnya dari para petani binaan. Gula semut yang telah dikemas Osa sebarkan ke 115 toko yang ada di Garut. Penjualan gula semut juga sudah menjangkau Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. bulannya, Kang Osa bisa mendapat keuntungan hingga 15 juta rupiah. Gula aren semut ...dinilai memiliki nilai gizi yang lebih baik dibandingkan gula tebu atau gula pasir. Indeks Glikemik gula aren hanya 35, sedangkan indeks Glikemik gula tebu mencapai angka 58. Indeks Glikemik adalah skala yang diberikan pada makanan... ...berdasarkan besarnya makanan itu meningkatkan kadar gula darah bagi konsumennya. Nah, selain itu gula aren juga memiliki kandungan protein, tiamin, riboflavin, dan vitamin C yang tidak ada dalam gula tebu. Jadi jelas, gula aren semut lebih aman bagi kesehatan dan penuh manfaat. Untuk sebagian orang, gula aren semut kan masih sangat awam nih Kang. Terus gimana target memasarkannya? Untuk target pasar, kita lakukan penjualan ke masyarakat umum, khususnya masyarakat yang peduli pada kesehatan. Karena berdasarkan penelitian, selain menambah energi, gula ini juga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Pembuatan gula aren semut atau palm sugar terbukti mampu meningkatkan perekonomian petani gula di Garut. Ketersediaan pohon nira sebagai penyedia bahan bakunya tentu harus dijaga agar tidak punah. Kondisi ini Membuat santosa prihatin Ia lalu merintis pembibitan aren untuk ditanam kembali Nggak usah sadar Jika regenerasi pohon aren tidak dilakukan Lambat laun, pohon penghasil nira dan kolang kali ini akan punah Emang orang merakaung yuk ah nah kawung dia pelapan dia matos aja jantan kunyari rahalami dia mah kawung ma... dan gaunan kacape-cape teh hari-hari kos oh, jelma gelom lah kawung nah ngges kang ah nah kata teh hari burit habis mereka masaknya kawung ya masak lahang ya ah yuk ah burit nah un kawung dia ya. nah, kakak menda bingung cinta harto kak Ngaosa kenapa sih kepikiran membibitkan pohon aren karena populasi pohon aren untuk saat ini sudah jarang kita temui. Bahkan bisa dikatakan hampir punah. Sedangkan pohon aren ini menghasilkan air nira yang bisa diolah menjadi gula aren. Dan permintaan masyarakat untuk gula aren saat ini semakin tinggi. Membibitkan pohon aren atau kawung bukan hal mudah bagi Kang Osa. Apalagi pohon aren biasanya tumbuh secara alami. Tak heran... Jika pada awal perjuangannya, banyak bibit aren yang gagal tumbuh atau mati. Kaosa tak hilang akal. Ia lalu bermitra dengan kelompok tani Tunas Mekar di Kampung Simpang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, sejak tahun 2011 lalu. Pembibitan pohon aren menggunakan biji yang jatuh ke tanah. Biji dipilih yang berkualitas baik Caranya dengan dimasukkan ke dalam air Biji yang tenggelam adalah biji yang baik untuk dibibitkan 10 cm Fungsinya untuk mencegah akar yang tumbuh keluar menembus ke tanah Sehingga mudah dipindahkan Penyemaian biji aren tidak perlu pemupukan Penyiraman dilakukan sehari sekali jika tidak hujan Biji aren disemai selama satu bulan atau hingga keluar akarnya. Seribu biji aren bisa disemai di lahan seluas 1,2 meter kali 2,5 meter. Terbuker gaji yang dibutuhkan sekitar 100 kilo. Keberhasilan tumbuh akar biasanya mencapai 70%. Apa aja sih Pak yang harus diperhatikan pada saat apa proses penyemayan ini? Ya diperhatikannya karena eh, ini kalau memang kemarau. Harus dicebor kalau tidak kemarau, tidak apa. Tidak, cebol juga penyebaran itu untuk mempercepat pertumbuhan. Aren yang sudah tumbuh akarnya kemudian dipindahkan ke media tanah di polybag. Setelah dipindah, bibit tak boleh diberi pupuk yang dapat mempercepat pertumbuhannya. Hal ini penting. ...untuk mencegah pohon aren mengalami pertumbuhan yang lambat pada saat ditanam di tanah. Nah, Kak Pak kalau ini bibitnya dijual ke mana? Bibit ini kalau udah jadi dengan baik dan sehat, kita bagikan ke masyarakat. Khususnya ke para petani, gula, binaan kami. Tapi kalau ada masyarakat yang butuh dan mau membeli bibit ini, kita jual ke mereka juga. Bibit dalam polybag dipiarkan minimal selama satu tahun. Atau paling tidak, sudah memiliki tiga batang daun untuk bisa dipindahkan langsung ke tanah. Pada tahun 2012 cuma kepada para petani di Garut. Osa juga sengaja menanam aren hasil pemibitan di lahan seluas 500 meter persegi miliknya. 700 bibit aren, kini tumbuh dengan baik dan subur. Ada cara khusus ngesikam pada saat proses penanaman pohon aren? Penanaman pohon aren dengan membuat lubang ukuran 60 cm, dilakukan pepukukan kandang, kemudian dengan jarak tanam antara pohon 5 meter. Karena produksi pohon aren ini 7 tahun, kita bisa melakukan tumpang sari dengan pohon lainnya, pohon palawija seperti jahe, kapulaga, dan lain. Pohon aren cocok ditanam pada lahan miring. Sistem perakaran tunjang dan serabutnya mampu menahan erosi dan menahan air. Satu pohon aren bisa menyimpan tendangan air hingga 600 liter dalam satu tahun. Pohon aren bisa tumbuh di berbagai tempat. Pohon aren yang ditanam pada ketinggian 300 hingga 1600 meter di atas permukaan laut bisa menghasilkan air nira. Jika ditanam pada ketinggian di bawah 300 meter, hanya menghasilkan kumpung kanji dari pemanfaatan batangnya. Kebanyakan orang hanya memanfaatkan pohon aren untuk diambil buahnya yang disebut kolang kolangkaling atau air niranya. Untuk diolah menjadi gula Padahal hampir semua bagian pohon aren bisa dimanfaatkan Akarnya bisa untuk obat batu ginjal dan ruang kulit Pelepah daunnya jika dibakar hingga menjadi abu Bisa untuk obat cerawan Batangnya bisa diambil pati kanjinya Serabut batang dan tulang daun bisa untuk membuat sapu Begitu banyak kegunaan yang bisa kita peroleh dari pohon aren. Sayangnya, kepedulian masyarakat lukang osa terus merajut asa. Membibitkan aren agar terus tumbuh dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya.